halo teman-teman ini melanjutkan video update saya yang sebelumnya nah untuk di area perlintasan joglo kondisinya ramai lancar dan ini enggak nampak satupun kendaraan roda 4 yang level-level gandarnya tiga atau empat kan sudah dialihkan ke jalan insinyur sutami Nah, untuk saat ini tanggal 5 Juni 2022 Sedang ada proyek ya, apa nih pem, Pembuatan pos JPL baru satu nah, pos JPL nya Nanti pos JPL yang lama kan itu di sementara Nah, pokoknya itulah nah tuh. Nanti itu sudah dihancurkan, terus dipindahkan ke sini sementara Nah, itu kan sudah tersedia kayak log button buat selukan Nanti itu Buat penopangnya nyarel jadi atasnya itu rel nanti Alhamdulillah hmm. Apalagi ya Oh iya tuh Itu kayak posnya bagus cuy Tangganya melengkung Ntar ini coba saya zoom, ya. Nah tuh tuh tuh, tuh, tuh. Itu bahan posnya Terlihatnya seperti Gipsum Iya Pakai gipsum Terus tambah Siringan Sama atapnya tuh pakai Gavalum Gavalum dicat biru biar nggak tayangan. untuk sebentar coba saya agak turun dulu biar kelihatan. nah ini baru ada tergede nih. sepertinya dari Semarang sih ini. nah itu untuk arah ke Kadipiro sudah banyak perkembangan. Saya sebenarnya mau ngupdate kan di sana tapi takutnya dimarahin kayak pas itu. Males saya. Nanti coba saya akan kapan update-nya pagi hari kan sepi. nanti di sebelah sisi uh, kanonnya rel sudah rata dengan tanah tinggal ditambah balas. Terus kasih bantalan sama rel aja jadi. Itu nanti buat jalurnya, buat jalur sementara, jalur, jalur optimal gitu. Jadi jalur yang sini nanti sementara tidak sana, yang sini dinonaktifkan untuk proyek nya dulu saya kira tuh mana ya, double track-nya itu agak ke sini, pas nah, pasti yang ini. ternyata ya ke kanan, kanannya rel itu. ini banyak truk dari Arah karanganyar Sebentar lagi mengenang pos itu Nanti saya coba saya buatkan memorabel pos Cibel Joglo Ini soalnya JPL paling terkenal se... ah, Nah, se-solo mungkin ya se solo Mungkin yang paling terkenal itu Cibel Joglo bahkan sejauh se tengah Jawa tengah itu joglo paling terkenal terkenal macetnya nah, itu posnya tingkat 2 bawahnya buat toilet sama apa lah buat ruang gudang gitulah, atasnya baru posnya arah Solo seperti ini. <tuh> tinggal mang itu mari aja sih. setelah kiranya dipindah. Terus akhir tahun kemungkinan proyek tahap satunya atau elevated rail tahap 1 dan double track -nya sudah diresmikan. Nanti untuk tahap 2-nya yang elevated rail Joglo mungkin selesai 2023 lah. Nah, ke sana ya, kemana kita mau lihat-lihat posnya. tapi nah, saya kelar chef deh, makanya sekalian aja lah. umum ini minggu, jadi pekerjaannya sepi. nah ini tanya perancis. Nah, ini Ministri Gedung Fakultas Ekonomi Itu untuk pos JBL 176 ab joglo Tarnya Pak saya foto dulu lah Buat mengenang Tas nah, tengah Senin gede guspi Sip Lumayan lah buat mengenang Kurang tengah ya, ini mungkin. Nah, satu, dua, Sip. Untuk yang ke sana nanti coba saya lihat dulu situasinya. Kalau memungkinkan ya coba saya updatekan soalnya banyak pekerja cuy males dimarahi ini saya balik aja lah ke sana sih ini habis itu buat survei lapangan oh, ya, ini sekalian saya putar aja buat mengenang sekalian di iklanin aduh ini apa? grep buku oh, oh. Oke, tuh, saya Nah, ini, ini, Itulah, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan video update perkembangan elevator trail yang selanjutnya. Mantap, JPL joglo, dan lagi pindah ke sana.